Asik. Minggu malam kita coba ya. Sekitar 3 jam yang lalu Bang Alibata baru saja mengupload sebuah video RHCP Californication cover gitar. Yuk kita lihat bagaimana permainan John Frusciante di tangan seorang Alibata IKA ele distehiat. Dan mari kita lihat apa yang bisa saya contek dikit-dikit dari permainan Bang Ali. Yuk, langsung saja. Oops. Ini dimulai dari skala A minor tapi mainnya begini <laughs> jadi kalau yang nggak biasa mungkin harus latihan scratching biar jarinya ngerenggangnya agak jauh yang kedua ini pakai dua-duan nada slide jauh sekali yuk kita setel lagi hammer on dan pull seperti tanpa usaha tapi halus <laughs> ngeri Di Hollywood, it's Californication Kembali lagi Jadi teman-teman kalau mau latihan improvisasi Atau senam jari pakai lagu ini Skala minor pasti masuk Di, di, di sepanjang lagu ini Misalnya kita ambil skala minor yang paling gampang dari sini. Kita tes ya, kita akan bermain sepanjang lagu ini. Jadi teman-teman silahkan coba uh, untuk latihan ngapalin titik skala A minor. Di lagu sebelumnya juga yang di digerimis pengundang, Bang Alip banyak pakai skala A minor dan A mayor. Biasanya endingnya selalu ada yang seru. Let's hmm ntar tak coba dulu, oke, okay. asyik hingwi malam string kita <laughs> coba ya. <laughs> gitu kali ya <laughs> Terima kasih telah menonton video ini e, Sukses selalu buat Bang Ali Bata Dan Ali Pers dimanapun Anda berada Dan sampai jumpa di video saya berikutnya